2015 kita berangkat ke Eropa dan sukses sukses itu ukurannya apa ya Widuzer, Mas Yogyak, sehat ya? Sehat Mas Iqbal Kita hari ini bertemu di 11 Januari Wuh, wuh, lagu lagi 11 Januari bertemu uh, Sekarang kita lagi di ruangannya Mas Gizart Ini aneh ya, ruang utamanya ini ruang, iya hmm, uh, ini sebenarnya playground atau workshop sih, ya. karena uh, aku ini senang tate, senang musik, tapi juga kerja Jadi ruang paling aman nya workshop, bengkel, okay. baik itu digital atau bengkel manual Jadi sudah beberapa tahun terakhir kamu Jarang ketika mengunjungi teman mengunjungi saudara itu ngabari. lari. Hmm. jadi ya wes, melalui mengiris jati. Dia di, ya, intuisi sih yo, ya, yo nek kau, mesti sampai sana kemudian ngak tetap mau ya, wes. Berarti belum ada sama seperti hari ini juga aku nggak menyiapkan pertanyaan khusus minggu Tapi sebelum memulai tadi ya setidaknya bersyukur, setelah sudah tua, sudah memberikan kita umur lagi selesok istikahat ini juga kureng itu mudah-mudahan mengalir apa yang tak pertanyakan mudah-mudahan juga terpimpin apa yang menjadi jawaban juga terbimbing sehingga ini apa yang kita diskusikan ini ramai yang memandiknya ngawak yeah. mungkin apa yang kita diskusikan apa yang kita bicarakan nanti jadi inspirasi mudah-mudahan so, yang okay. bersyukur menggerakkan orang saya mungkin Kayak, semalam kan cerita, itu kan memang ngobrol kalau satu adik kelas atau dia hmm, hmm. yang iya. mungkin dia sudah give up karo profit hewan, karena nggak nemu value apapun. Tapi setelah ketemu yang keringan dengan medium Bobby ngobrol, hmm. balik meneh semangat. Di dia. hari berikutnya kan dia menyampaikan oh. testimoni bahwa ternyata video Tuhan berhenti pada karya edit, yeah. take, Apis. Ada nilai, ada pesan, ada spirit yang bisa dibagikan Aki, anu mas, balik ini masalah ruangan ini ya? Hmm. Ini berarti apa mas, basic asian dengan... Ya sebenarnya nek anak ngomong ke, kehidupan nih sangat didefinisikan mas, tapi kemudian dan universitas dunia itu berusaha me, Kotak Kotak-kotakan, woah kamu tukang bakso, kamu animator, kamu pelukis kriya, kira kira opo, begini desainer aku, desain aku bro. wah Wendy apa tahu? Aku dah dulu lah dari mikir. <laughs> itu dia, cahangan. Tapi Nek art ngomong ke apa? Sesuatu yang musti sudah di dapuk atau sudah dikotakkan oleh hari ini. Aku menganggap diriku tuh desainer. Hmm. Entah itu. Uh, Desainer visual, audio atau apapun atau mendesain sebuah pola atau pattern naik masyarakat terutama kalanganku yang yang aku tahu kan neng, katanya desain desain kita dulu itu kan desain itu soal thinking ya soal menyelesaikan masalah dengan cara yang komunikatif dan kreatif kan ya itu jadi nek arat ngomong ke hari ini. Ya, sebut aja aku desainer, tapi tidak spesifik visual ataupun audio, atau apapun itu Tapi nek mau ngomong ke kita sebagai masyarakat biasa you know, Atau rakyat ibaratnya Ya ngomong orang yang hiperaktif gitu Orang yang suka bikin sesuatu, entah itu manfaat atau enggak Tapi setidaknya kita bisa ngisi waktu luang Syukur-syukur ada uh, hasil yang bisa dipakai untuk menyuarakan tadi loh Menyuarakan sesuatu yang lebih lebih masif gitu ya. Tapi itu opsional, karena akun di research studio itu sama Koni ya eh, Partnerku juga istri juga uh, Tidak pernah mikir bahwa yuk kita bikin katalog kita uh, ngumpul ke apa yang kita, kita buat supaya besok dipeseni orang gitu loh hmm. karena setelah 20 tahun di, di dunia kerja karena aku mulai sekolah umur sekolah umur sekolah jadi desainer grafis berarti saya masuk isi malah ya? oh sebelum masuk isi ketika oh. sekarang di desainer-desainer itu menganggap dirinya desainer apalah kondang atau apa ya aku umur orang yang yang suka ini aja Kebetulan pada saat krisis waktu itu dapur untuk mendesain kemasan di sebuah perusahaan di kota Gudis oke. Oh, okay. Ya, aku sama sama Koni itu lebih ke apa ya? Oke, okay, uh, ada tiga hal yang bisa kita kerjakan karena waktu kita kan tinggal sedikit, ibaratnya umur udah di atas empat. Koni uh, juga belum di sana, tapi. Kita sekarang sudah mulai selektif, milih kerjaan Kita harus ngapain, di untung rak tau gue waduh Atau manfaatnya lu gede gak sih hmm. Atau cuman sekedar menggungi perut atau Idon gitu Akhirnya kita memilih tiga hal Pertama, kalau ada orang pesan satu kerjaan Entah itu animasi, branding atau apapun Itu harus tiga syaratnya Pertama, sesuatu yang belum tak pernah tak kami kerjakan. Oke. Okay pun itu, jadi sesuatu yang baru masih menantang, aku masih penasaran aku masih pusing kebaruan ya? kebaruan, yang kedua aku harus belajar teknologi baru entah itu software entah itu aku kemarin bikin branding untuk sebuah film uh, street kampanye itu aku punya satu ilmu yang belajar dari tukang balon mas Gawi Helium oh, oke okay. Nah, itu kan memproduksi helium. memproduksi helium dengan biaya yang murah hmm. Terjangkau, aman, dan bisa apa, Tahan lama? Ya bisa tidur juga oh, Oke, okay. nah, itu so, survival lah. ya? Survival, yang ah. itu Yang itu tidak aku temukan ketika aku membeli di sebuah pabrik yang Satu tabungnya delapan 800.000 ribu hmm. nah, sama dia cuma Rp. 20.000 oh. Dan bisa seratus 100-200 balon gitu Satu tabung di pabrik bisa menjadi modal Producer helium banyak, ya. Nah itu kan ada kebaruan Ada ilmu baru Aku bisa belajar dari siapapun Tukang las Atau tukang tambal ban Atau uh, tukang balon Lalu yang ketiga Ada voice Atau ada isu yang baik Yang bermanfaat Buat siapapun entah itu tentang Tentang isu perbudakan Entah itu isu lingkungan Isu yang berbudakan okay, Tadi aku kelilingan film lawas Justo, justo, justo uh, eh, uh, Ini perbudakan yang kira-kira? Apakah perbudakan seperti masa lampau? Enggak, perbudakan modern Kalau dulu itu perbudakan Itu kolonialisme loh hmm. Orang nandur, nandur pari, nandur hmm. telo, Terus kemudian dijual dengan tenaga kerja yang murah Hari ini perbudakan itu udah pakai dasi Udah pakai internet hmm. Seolah-olah dia punya pekerjaan Tapi sebenarnya itu perbudakan modern Bahkan mikro slavery mikro hmm. di raketos. Heh, hmm. nah, asengketok kan dulu dicambuk hmm. terus di di apa? dihajar atau enggak dibayar. Sekarang tuh mikro sampai yang diperbudak itu enggak merasa. Slavery ya, Mas. Aku kurang Slavery dupat. itu perbudakan. perbudakan. Perbudakan. Perbudakan. Tapi mikro itu kan berarti ya kecil ya. Astagung. Mungkin same deal. Enggak diperbudak. sampai enggak kerasa. Saya masih kerasa no, mumam-mumam enggak apa ya? Mumam-mumam enggak apa. Ya, Ya apa ya. Ya. <tuh> ya, ya kebaruan Iya, ilmu anyar sama ya pertanyaannya oh, kebaruan ini sesuatu e, pekerjaan yang aku belum pernah kerjakan ya. Ilmu itu bisa software, ah. bisa apapun. Oke, okay. jadi ilmu itu misalnya alat nih untuk bikin game aku harus nginstal software sing sing angel, sing anyar itu. Nah, itu kan beda dengan dengan kebaruan dari hal event. Hmm. Jadi event karo tool ya. Padahal oh, tadi kebaruan kebaruan dari hal eventnya yeah. kemudian aku punya tool baru, teknologi baru yeah. termasuk teknologi yeah. helium yeah. lalu yang ketiga isu isunya itu sesuai tak taruh diriku saat ini Nah, saat ini aku lagi mulai ya nyoba-nyoba jadi orang yang mulai milah sampah orang hmm. mulai uh, yang menaknya orang lain gitu. nah itu aja jadi kita pernah mengalami fase buang sampah sembarangan <laughs> juga ya pelaku <laughs> E, faktanya kemudian waktu berubah ya. Agaknya ada kita juga juga jadi berpikir dan bertindak mengenai yeah. tentang mungkin juga hal sederhana. Mm. Yo ya, kita akan lahir di rahim yang sama, yeah. rahimnya Bunda Saraswati itu. <laughs> Terus lahir di ladang yang kersang, yeah. di sewon dengan hegemoni mm. apa ya, euforia, kambingan cerita-cerita mm. tentang -cerita -cerita si Aida, ngerti dan tidak pernah mengalami tapi kita diolah, apa, imajinasi kita diarahkan di untuk kehebatan ngampingan, oh. tapi itu masa lalu, mesti, yeah. sesuai ngopo gitu. Yeah. sentris yeah. lah. Yeah. Itu, ya. faktanya kan kita menghadapi ladang yang gersang, tempat yang baru, yeah. kultur yang baru, dan kita harus survive, yeah. cuman kita bukan bukan mengecilkan arti sejarah dia, ya. hmm. tetapi tadi mungkin responsif dengan dengan dengan, dengan zaman terbaru Ya, stay aja menyesuaikan ya. Ya penyesuaian tadi. Ya, ya minggu Artinya menjadi salah satu kita nggak mungkin melupakan sejarah nggak mungkin. Ya itu zaman mulai ya. Tetapi kan apa sejarah itu kan bahan bakar untuk menghadapi masa depan. ya Kepercayaan diri, ya gagasan. Dan hari ini, nih mau kemudian dirimu ngomong nih perbudakan, perbudakan terbangsat nggak ada perbedaan mindset mas. Yo, kayak gila. Yang j sampai hari ini kita nggak sadar. Dan aku selalu protes sebenarnya. Selalu protes. Nengawak udah Yang masih memiliki kebiasaan. Ternyata ketemu teman-teman yang dari mancanegara, lebih-lebih berparas kulit. Wi, hmm. tatanan di kepala itu seperti dia lebih dari saya. Itu kan perbedaan paling bangsa, wi. Iya. Seng mendarah daging. Tapi itu tidak sadar, dan kita mau mengarahkan ke situ. Kita mendapatkan informasi melalui bahwa dunia luar, di luar Nusantara itu, di luar Indonesia ini luar, yeah. luar di atas, luar rapi, luar berteknologi, luar modern. Padahal kalau ngomongin artefak, In. bukti artefak teknologi tinggi itu ada di dunia timur semuanya. Yeah. Kita mulai dari tur Eropa aja, peraturan Eropa. Oke, okay, beratur Eropa eh, ya? I. Aku mulai cerita dari keluarga dulu deh Keluarga posisi Sebenarnya bapak ibuku itu Aslinya Gunung Tidul Bapak itu dari ini Panggan Ibu itu dari Wonosari Tapi mereka Ibuku lahir di Jogja hmm. Bapakku lahir di Gunung Kidul. Dan Ibuku Seorang penjahit, hmm. ya crafting kan berarti lebih dia ya. craft. Ibu, uh, bapakku seorang kondektur kereta yang yang dia sebenarnya punya bakat seni tapi karena saat itu order baru itu kebutuhannya adalah you no know, hmm. pangan, hmm. gimana caranya bisa bertahan hidup dengan menjadi pegawai. Jadi eh, dulu saya siapa itu di ujung orde baru ya. Di ujung ada baru sembilan berarti pra krisis uh, masuk usia sekutu mulai mikir umur dan segala macam itu kan biasanya setelah SMA ya. Iya. Lagi bisa sampai ke ke ICU ya so, so, so, karena. Ya, ya pertama kan dimulai dari uh, kebiasaan seorang anak yang anak barat yang hiperaktif tapi penuh dengan keterbatasan di terbatasan alat fasilitasi dan tuh karena kita semua ya nggak miskin juga tapi juga apalagi kaya kan hmm. jadi sederhanalah cukup kurang-kurang oke lah biasa yeah. intinya eh, tapi saat itu karena aku tinggal di sebuah kampung yang namanya Sagan dan Minomartani di mana itu perumahan pertama di Jogja nih sehingga kamu mau nyari preman sampai rektor ada di sini Hmm. Jadi ada keberagaman. Nah, di sela-sela itu, karena kami hidup pas-pasan bapakku tuh membuat semuanya sendiri. Meja sendiri, mbak ngelepo ini, hmm. pokoknya tapi ya sama lah saat itu, itu hal yang biasa lah, bukan hmm. bukan hebat ya. Nah, karena aku nggak punya kakak, maka yang kufopia adalah orang tua. Ya sosok-sosok modelnya nah, ya? Role modelnya adalah ini hmm. Dan disitulah kemudian aku mulai belajar karena bapakku seneng ngotak atik elektronik Karena dulu kalau jaga stasiun di Lemuyangan, megu, Itu kan sepi ya malam hmm. Itu bawa PCB sambil nunggu kereta lewat nyolder gitu loh hmm. Nah Terus aku sering dibawa ke Pengok hmm. mana Pengok itu adalah bengkel kereta Ya Nah, yang kemudian membuat aku tertarik dengan mesin gitu hmm. Nah mesin itu kan tentu jermat hmm. uh, sumber dayanya nah. nah setelah kemudian aku suka membaca buku tentang kereta api, mesin hmm. Nah singkat kata ketika sekolah Ya aku bilang tadi bahwa aku tuh nggak bakat di kelas Karena selalu kalau di kelas itu bikin rame, teat hmm. atau Oes senangnya itu kan istirahat atau ekstrakurikuler. Nah di situ kemudian ketemu orang-orangnya yang yang aku kok karena dulu pendiam, pendiam artinya uh, tidak ikut teman-teman dia -teman ya suka bolos, suka ini nah, di jadi ketua osis. Kemudian organisasi tak mulai dari SMP di kampung sampai pada akhirnya nggak uh, tahu kenapa saat itu selain teknik aku suka senian Nah di panggung tadi aku nggak cerita. Ketika karena bapakku itu kereta, uh, kereta uh, di kereta api, maka aku punya surat angkutan percuma hmm. atau KBD kartu bukti diri anak pegawai. Hmm. Sehingga setiap semester itu aku liburan selalu ke Jakarta. Hmm. Nah teman-temanku di kampung itu kan bikin tujuh belasan. Hmm. Aku selalu ketinggalan mas Sufal. Hmm. Di saat itulah aku enggak pernah punya panggung karena nggak ikut latihan hmm. nah kemudian muncul dalam dalam diri seorang anak kecil saat itu eh, ya aku harus membuat panggungku sendiri gitu nah singkat kata SMA lulus 97 di saat eh, musik lagi jaya-jayanya aku belajar musik belajar gitar banyak sampai kemudian sekolah seni Uh, yang namanya modern school of design. Mm. Kenapa di MSD buka diisi karena pada dasarnya saat itu semua angkatanku itu maksudnya ke MPTN mm. negeri. Mm. Nah, aku sendiri memilih sebuah fakultas yang ya ibaratnya ku si miskin lah. Mm. Fakultas yang nggak uh, nempelnya harus tinggi, mm. yaitu arsitektural dan uh, teknik sipil atau matematika, Nih pak. Mm. Akhirnya dari tiga universitas yang aku daftarkan, aku nggak diterima, Nah, ujung-ujungnya bapakku ya mulai mulai apa impian anaknya sarjana sekolah tinggi itu pudar. dia memilih untuk menjual kambingnya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi di saat yang sama ada teman-temanku di sekitaran UGM itu membuat figurah. Oh. Impianku sederhana saat itu, aku pengen buka kios majalah yeah. yang sekalian beli beli apa gergaji siku untuk alat oh. ukur yeah. Nah makanya di sela-sela itu aku nunggu MPTN yang akhirnya tidak diterima itu aku belajar ngamplas um, apa apa itu kayak eh, pakai beningan gimana caranya melitor itu. Yeah. Nah disitulah kemudian ada satu teman <coughs> dia datang membawa sebuah brosur. Ternyata dia baru ngambil brosur ada sekolah, yang fotonya saat itu mas, itu ada orang bikin airbrush No oh. Kan airbrush itu teknologi baru hmm. Alatnya itu harganya satu setengah juta, mereknya bajer Terus ada orang di komputer lab Ini kayaknya hal yang selama ini aku lakukan di rumah Yaitu suka nekor di 17-an Suka ngechat hmm. Hmm, sepeda, terus otak atik lah Akhirnya aku ngomong sama bapak ibuku, pak, mak, eh, kayaknya ini dan aku pengen. Itu satu, D satu. Ya usah, yang penting kamu nggak nganggur. Nggak hmm. nganggur dan tidak ikut pengaruh saat itu kan narkoba yeah. miras gitu kan. Hal yeah. biasa gitu. Hmm. Dan oh, yang penting anakku sibuk ini. Dari situ kemudian... Eh... eh Aku senyap kata di Modern School of Design di satu yang ternyata kurikulumnya Setelah aku selesai dari sana, aku sandari Bahwa ternyata itu Pemadatan kurikulum S1 yang hmm. seharusnya 4 tahun ya. Jadi satu bulan itu satu semester hmm. Ada sekitar hmm. 48 SKS 2 semester hmm. Dan itu praktek semua hmm. Nah. Ketika aku niat, ternyata yang tadinya dianggap bukan anak pinter di SMA, eh, karena nggak seneng, eh kemudian ada satu kampus yang mengajarkan sesuatu yang aku seneng masih, hmm. ketika aku seneng kan haus, hmm. nah nggak terasa nilai aku tuh banyak, nilai aku tuh A, Ngi, A, B nggak ada hmm. yang sih. nah di kampus itu ada satu mata kuliah tipografi. Desain Yang ketika kamu Dapat nilai, maka dipamerkan Di depan kelas Sepanak <laughs> Sepanak, apresiasi gitu. nah, nah disitulah aku Punya kebanggaan Selain dapat nilai Gambarku dilihat banyak orang Apresiasi, apresiasi. nah aku merasa itu Sanjungan tertinggi Nah selesai dari Sekolah itu ber berjalannya waktu itu krisis terjadi sebenarnya udah mulai dari 97 Nih. krisis moneter dan berujung pada pemecatan atau pengurangan karyawan di pabrik-pabrik di kantor-kantor nah saat itu untuk nyari PKL aja susah was Nih. itu kemudian nanti tak ceritakan kenapa aku menerima orang PKL Nih. karena aku bawa 40 daftar perusahaan untuk PKL dan satu pun nggak ada yang menerima Kemudian di masa nganggurku itu ada satu panggilan dari sebuah PT uh, perusahaan terbesar di Asia Tenggara, Kudus hmm. yang saat itu pernah rekrutmen, aku salah satu orangnya diwawancara. di wawancara hmm. dia minta aku untuk wawancara di Kudus uh, kemudian aku bersama temenku Yudi, hmm. tiga orang, satu Andi yang lebih dulu di sana hmm. itu uh, kami akhirnya diterima menjadi desainer. Hmm. Sampai di sana, PD Thomas kamu lulusan salah satu lulusan yang hmm. terbaik. KPK, di sana, Raiso Bobo. <laughs> <laughs> Jadi, aku harus belajar ulang dari teman-teman yang lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Ya tapi kan yang, yang namanya ada tiga bulan masa percobaan Nah kamu tiga bulan ini nggak bisa kerja Kamu nggak jadi karyawan tetap Iya, yeah, training ya? Training Ya jago kandang Iya Ornur di gelanggang ya? Iya yeah. Nah selama tuh, seminggu itu aku dimarahin sama bosku Loh kamu tuh laporannya kok latihan terus ini hmm. kita kerja loh Tidak sedang sekolah loh I. Hmm. Oh iya mas Begitu mereka pulang jam 5 Aku lembur sampai jam sebelas. Hmm untuk mengejar ya, untuk mengejar ketertinggalan selama, selama, uh, dalam dua minggu, kemudian aku bisa mengerjakan akhirnya, hmm. tapi kemudian aku merasa bahwa ilmu yang sekolah iranabo pone, Karena ilmu kehidupan, kenopo neng kuliah gue, gue ujian neng buri, hmm. sementara na, kamu, uh, dunia nyata tu ujiannya setiap saat, setiap survei, <laughs> setiap survei, <sepi. laughs> nah, setiap aku harus belajar dari siapa aja mm. bukan soal pinter atau enggak tapi siapa lebih dulu belajar mm. meskipun untuk anak kecil mm. kalau, kalau, kalau kamu belajar lebih dulu ya dia menguasai lebih dulu gitu loh mm. nah dari situ aku mulai mengejar keteringgalan tapi yang namanya startnya kan beda mm. yang satunya itu karena kebutuhan mm. yang satunya karena e, punya visi ya besar nah, singkat kata 3 bulan itu aku bisa menyelesaikan dengan baik masa training dan akhirnya aku dianggap sebagai karyawan tetap punya gaji kehidupan menjadi lebih baik terus bisa belajar hal baru dan memang saat itu perusahaan yang yang yang aku kerja di sana itu adalah perusahaan yang sangat inovatif di, bahkan ada ada di sana itu, kita mengerjakan security printing Apa itu? Security printing itu bikin hologram hmm. Lalu ijazah Bahkan eh, Keamanan di produknya Pak? berarti. Iya, hmm. ya, security printing dan aku menguasai itu Sampai ada satu project besar yang kemudian mengubah mindset Dan saat itu aku menyaksikan di depanku cara membuat uang hmm. Nah, tapi Aku udah janji bapakku bilang, kamu masih pengen kerja boleh? Iya, enggak sih pak Aku kayaknya mau terusin S1 Hi. Oh bapakku senek Iya kata balik Jogja aku setelah, dengan, dua tahun, setelah, setelah dua tahun Setelah dua tahun pulang ke Jogja Setelah dua tahun tapi aku enggak belajar desain grafis Hi. Karena aku sudah praktek Hi. Aku belajar ilmu baru yang namanya Seni grafis Grafis murni ya? Grafis murni, dia. Ya, nah okay. setelah aku kenal seni rupa, seni rupa secara secara kampus, seni rupa secara akademis, dan beruntung di masa kita diisi itu, kita langsung didik sama pelaku seni ya, yeah. yaitu tokoh-tokoh besar di seni rupa ilustrator KR, hmm. terus pelukis terkenal, siapa Elf nih. Nah aku mulai belajar patung kemudian aku belajar eh, interion, hmm. kria, hmm. ketemu teman-teman musik yeah. dan setiap setiap habis kuliah aku selalu ke musik untuk belajar gitar klasik hmm. nah karena temanku apa namanya, pengen ngerokok tapi nggak bisa beli ya dia ngajar aku satu jam tak kasih satu bungkus di lah kira-kira biaya les biayanya yeah. biaya les nah kemudian kan Ya aku mengasah uh, feeling musikku yang yang dulu pernah aku pelajari di SMP. Tapi di situ juga ada teater, ada tari, ada pedalangan, gamelan yang tiap hari kamu dengar Titiskan kan lama-lama. Mm. Wah kita punya itu pen uh, pendengaran musik atau referensi musik yang banyak selain mm. musik pop, klasik, jazz, blues, gamelan mm. bercampur. Sampai aku nggak tahu, aku ngapain sih? Semuanya pengen tak pelajari Termasuk ketika kuliah mulai menggusankan Teman-teman nongkrong udah terlalu rame Aku memilih untuk nong perpustakaan mengakses buku yang Ya pasti bahasa Inggris Teman kan kita nggak tahu yang penting gambarnya Hi. Ada tutorialnya itu. Nah selama 7 tahun Aku selesaikan semua kuliahku Tapi kayaknya hari di, di, di saat yang sama, ada ada kebutuhan untuk cari sangu sendiri. Mm. Dan berbekal pengalaman 2 tahun di perusahaan internasional ini, nggak mungkin, dong aku nggak diterima kerja. Mm. Jadi ketika aku melamar nggak pakai tes. Mm. Aku melamar dan menjadi karyawan Andi Ufzat 4 bulan, mm. desain buku, terus kemudian aku mengisi kuliah, yang nggak menarik di kampus misalnya hmm. Aku ganti menjadi kuliah jurnalistik hmm. Sama pemimpin redaksinya Bernas hmm. Kemudian aku ketemu wartawan-wartawan di Bentara hmm. Aku belajar nulis Saat itu kegiatan di gereja Aku bikin buletin. Pokoknya adalah kepentulisan hmm. Kemudian di teknologi aku mendaftar menjadi pengajar di desain grafis Nah disitulah aku mulai kenal animasi hmm. Ada animasi web di dubset yang dulu waktu itu kan ada give ya give yang berapa frame gitu Ii. nah di situ kemudian aku nonton film kita nonton seringkali ada kalau nyawa DVD film itu ada behind the scene mas Ii. ada proses pembuatan film yang waktu itu film kartun ASH yang hewan Gajah itu ada prosesnya mas loh kok di situ aku lihat orang matung loh kok aku di situ lihat orang teater Loh, aku di situ lihat orang orkestra hmm. Ada orang gambar Loh. Hmm. Eh ini kan yang aku pelajari kemarin yeah. Loh, Ini menarik ini Terus nyari di Indonesia oh. Ya nggak banyak Bahkan hampir tidak ada Tapi kemudian gimana caranya Ya aku pelajari dulu Yang menarik saat itu 3D Mulai mendesain panggung Aku kerja di event organizer Karena aku suka musik pengen hmm. nonton konsernya dewa padi gigi hmm. ya ternyata waktu di dio itu kemudian aku diasah untuk bagaimana mem membuat event dengan efektif dengan biaya yang yang yang ramping kemudian aku kenal bagaimana um, apa namanya menservis klien hmm. termasuk kalau hujan gimana kalau mitigasi bencana misalnya orang beli tiket terus nggak bisa oksigen uh. pasti ada yang semaput itu kayak mana itu uh. keamanannya termasuk security uh. itu itu semua tak pelajari dan aku nggak pernah tahu itu kelak jadi apa nah, di di sela-sela itu aku belajar mendesain web karena kenapa saat itu kan internet mahal ya uh. dan di kantorku tuh ada ada wifi uh. ada jaringan komputer yang aku pikir ini adalah jendela aku untuk menuju ke skill yang yang lebih baik. Hmm. Di situlah kemudian ada TV cable. Hmm. Akhirnya kita tahu dunia luar dan aku pikir ada kok di di luar sana yang yang, yang ilmu kita ini bisa lebih dihargai lebih diasah lagi. Hmm. Nah tahun 2007 itu 2006 2007 teman-teman di kampus itu mulai direkrut untuk sebuah uh, industri film. Hmm. Ada di Batam. Film-film Film animasi. Animasi, okay. animasi. Itu pesanan dari Singapura. Hmm. Salah satu yang kita kenal Mas Elang. Hmm. Ada Budi Bulen, ada hmm. Deli, hmm. ada siapa itu ya? Mas Peng bang ya. Mas Peng, Mas Peng Malaysia. Di Malaysia. Ya? Ada. Bendung. Bendung. Eh enggak. enggak Bendung Malaysia. Malaysia. Uh... Bendung berangkat juga di Malaysia dia. Oh bendungnya iya si hmm. ini sih Mandi Jani. Hmm. Almarhum itu juga ke sana. Hmm. Cuman aku nggak punya akses. Hmm. Dan untuk mengeses sana maka aku harus menyiapkan portfolio. Hmm. Aku harus bikin animasi, harus menyiapkan supaya aku pantas untuk kerja di sana. Hmm. Nah, karena aku ketemu Ari hmm. yang dia sangat berbakat gambar. Ari Viansa. Ya. Hmm. Terus ada temanku yang mantan hacker programmer yang ngajak aku untuk bikin perusahaan di Jakarta loh aku tuh nggak punya pengalaman kok bikin perusahaan pokoknya berangkat aja mas, cari tiga orang temenmu akhirnya tak jebel tuh penjaga warnet yang bisa 3D hmm. satu editor video yang sekarang menjadi seorang youtuber terkenal itu namanya Mas Gunrock Anggut iya hmm. aku bobol ke Jakarta kita berangkat tahun 2007 2007? nih. Hmm sampai di sana perusahaannya belum jadi ini hmm. perusahaan apa yo kita mau bikin gamers hmm. Loh, sopo saya ngajari ya kita njebol sumber lo <tuk>